Halo, teman-teman. Kita unboxing lagi ya. Ini model yang 8 in satu kemarin, ya, teman-teman. Ini part kelima, ya. Dan ini ada 93 bit, nomor serinya 103288. Oke, kita lihat belakangnya. Dan ini nanti jadi kaki kiri, ya, teman-teman. Oke, langsung kita oke ya teman-teman selamat menonton.